ibarat Allah Khamar di akhir zaman Kata Rasulullah Akan kamu beri dengan nama yang bermacam-macam Khamar di akhir zaman Bukan hanya khamar Namanya macam-macam Khamar itu apa saja bisa memabukkan Membuat hilang akal orang Membuat hilang kesadaran orang Maka khamar pada hari ini Bisa juga disebut dengan narkotika Bisa juga disebut dengan sabu-sabu Bisa juga disebut dengan ganja Bisa juga disebut dengan opium Bisa juga disebut dengan apa lagi Dadah Bisa juga disebut dengan Anggur merah yang bisa menghilangkan akal orang ya khamer dan orang akan menjadi kecanduan untuk melakukannya inna lilla wa inna ili raja'un baik uh, hadis berikut ini kita bacakan di halaman 161 Abdullah bin Hawalah berkata ya berkata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda wa dha'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dadaiya ala rasi' Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku model ini. Ha, diletakkan Rasulullah kedua tangannya di atas kepala Abdullah ibnu Hawalah. Lalu Awhamati hamati ya atau di atas ubun-ubunku diletaknya tangannya begini. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Hawalah Ibnu Hawalah waktu itu masih masih remaja ya. Hai Ibnu Hawalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ibnu Hawala Idza ra'ait al khilafata qad nazalat al al muqaddasah kalau engkau nanti melihat Khilafah islamiah sudah diumumkan di Baitul Maqdis Palestina lalu kata Rasulullah SAW alaihi wasallam faqad danatil zalazil wal balaya wal umur al apabila khilafah islamiah sudah dikumandangkan diumumkan di Baitul Maqdis Palestina maka pada saat itu pada saat itu gempa-gempa besar akan terjadi di berbagai belahan muka bumi gempa-gempa besar wal balaya bencana-bencana yang mengerikan banyak terjadi di berbagai belahan muka bumi wal umuril izam serta urusan-urusan yang sangat besar yang menakutkan akan terjadi was yauma idzin aqrabu ila nasi min yadi hadzihi sementara itu pertanda kiamat sudah sangat dekat lebih dekat daripada tangan saya yang sekarang ini ada di atas kepalamu lebih dekat lagi kiamat saat itu berarti kalau lah jadi besok pasukan Taliban Afghanistan yang bersatu dengan pasukan Hamas Mujahidin Hamas dan para mujahidin yang datang dari Shishan Yang datang dari Surya Bersatu Lalu memerdekakan Majlid Al-Aqsa Maka di hadith surat imam muslim yang lain Nabi berkata Tempat yang paling aman satu-satunya di muka bumi adalah Palestina Kata Nabi Maka Nabi perintahkan kita hijrah ke sana Siap-siap paspornya dipersiapkan, Duitnya disiapkan Yang enggak bisa berangkat gimana? Siapkan tempat-tempat di atas bukit-bukit kata Rasulullah Di atas bukit-bukit Buat perkampungan orang-orang beriman di sana Orang-orang ya, beriman yang selamat imannya di akhir zaman kata Nabi yang membawa hartanya, membawa keluarganya menyelamatkan imannya ke daerah perbukitan.